Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Baik lagi di channel Wangi Misterius Kali ini Saya kembali ngevlog ya Setelah sekian lama Beberapa bulan yang lalu Saya sering live streaming Dan tapi uh, Saya kurang kena banget ya Saya baik lagi ke konsep ngevlog Dan hari ini Saya ingin mengeksplor Sebuah bangunan yang di mana bangunan ini tuh udah lama banget terbengkalai dan ada banyak cerita tentang uh, sejarahnya bangunan ini. Karena lokasi ini kebeneran uh, bekas rumah mantan artis atau memang masih masih jadi artis ya. Saya nggak kurang, kurang paham juga. Kalian bisa lihat nanti di thumbnailnya aja ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya udah masuk di sebuah bangunan yang orang katanya bangunan ini tuh sebenarnya bukan dibilang bangunan, bangunan gini ya, lebih tepatnya ini villa dan villa ini tuh nggak tahu masih ya kenapa ditinggal sih nggak tahu ya dan konon katanya. Vila ini tuh dimiliki oleh artis ya Nah Saya juga tidak tahu kenapa rumah ini ditinggalkan Dan untuk artisnya itu Nanti kalian lihat di tab aja ya Nah Kita lihat Untuk di fondasi tuh masih kayak Bagus gitu ya guys yang kaca-kacanya udah pada pecah kayak gini. ini terluas banget sebenarnya kalau misalnya saya ekspos dari depan, mungkin nggak bakal cukup satu jam ya. Lokasinya ada di sekitaran kota Bandung ya di ujung. ini saya udah masuk ke belakang rumah paling ujung ini sebenarnya. ini orang karena penghuni pemilik ya pemilik bangunan ini itu meninggalkan bangunan ini karena eh, awalnya mau dijual tapi memang sudah terlalu lama dengar-dengar sih selentingannya hampir sekitar 15 tahun ditinggalkan sih kalau misalkan hal mistisnya hal mistisnya sih ya Katanya dihuni oleh setelah setelah ditinggalkan ya, setelah ditinggalkan. Jadi bukan karena ditinggalkan, karena ada si makhluk ini. ini. tangannya sudah rusak ya. Ini tangga tapi kalau misalnya saya naik, nggak bisa naik sih. Bisa naik sih cuman agak susah nih, bawa kamera. Setelah, setelah setelah ditinggalkan katanya. Tempat ini malah dihuni oleh makhluk astral Tapi yang enggak gitu juga kali ya. Ini di sini enggak tahu dulu apa ya. Kalau di sini langsung ke kamar mandi. Mungkin ini dapur. Kira-kira ini dapur enggak sih kalau misalkan kalian punya pendapat. nah di sini di sini ada kayak betap gitu ya ini masih bagus sih betapnya. oh sayangnya ini tuh di, di jalan terbengkalai gitu ya guys. kalau misalkan tempat ini masih Kayak oh seharusnya direnovasi aja. Kalau oh, di dapur, sorry, tadi ada kamar mandi. Di dapur soalnya ada wastafel di sini. Saya nggak mau bercerita tentang mistis-mistisnya ya. Soalnya takutnya gini. Takutnya si pemilik nonton malah e, menyangkal ya. Jadi tempat ini tuh ya ditinggalkan karena memang uh, kurang laku lah ya Ya biasalah kalau namanya orang berduit <laughs> yes. Saya dengar suara ketawa guys Namanya orang ber, beruang ya Kalau misalkan uh, rumah gak laku ya mungkin ditinggalkan aja Tapi setelah mereka butuh baru Tempat ini direnovasi ulang. Ruangan cuma segitu aja kalau di sini. Nah, kita nanti bakal ke uh, rumah yang di bagian depan ya. Sayangnya saya nggak bisa masuk ke atas tuh. Untuk kalian nyesel nggak sih? <tuh> ya. Uh, Turnya, turun cuma segitu aja karena ruangan yang ditangani cuma se segini, cuma segini. Tadi di sana ada kamar mandi dan ada ruangan. Entah itu ruangan kumpul atau uh, ruangan TV ya, Ini gak tahu. Nah, Sini ada bed Oh lupa tadi saya ada di sana ada ada ruangan lagi saya belum masukkan Oke sebentar. Ini saya dari belakang ya. Siti balik lagi ke belakang. Saya pengen nunjukin ke kalian kalau misalkan ini masih ada ruangan belakang lagi ya. Halaman belakang sorry bukan ruangan. Nah setelah tadi ini adalah dapur. Ya ini kan dari dapur ya, kamar-kamar mandi, dan ini halaman belakangnya. Dan di sana tuh ada benteng kebelakangnya lagi ya perumahan orang lain guys. Kalian bisa lihat kalau misalkan kelihatannya sorry agak gelap ini, ini tuh pohonnya tinggi-tinggi banget guys, ini pohon palem ya. Serem gak tuh? Oke saya bakal lanjut ke bangunan selanjutnya ya. Kalian masih nemenin saya kan? Tolong, jangan kemana-mana ya, temenin saya. Kita review tempat ini. Atau kenapa ini saya merinding banget sedangkan tadi di ruangan yang tadi saya biasa aja kenapa di ruangan ini saya mau masuk ke sini kok saya merinding banget ya itu apa ya guys ya itu apa ya kalau kalau kalian sorry sorry ini shaking banget shaking banget ini bukan bukan saya Bukan hot tripodnya, Enggak tahu kenapa saya berdinging banget. Saya nggak tahu di ruangan ini buat apa. Ini kayaknya dapur juga sih. Ini kayaknya dapur juga nih. Atau mungkin dulu ini penginapan ya. Di sini kok ada kain ya. Aku mungkin di sini dulu penginapan ya. Ini serius ini luas banget. Saya nggak cukup satu jam untuk nge nge-post tempat ini. Gak tahu kenapa saya merinding banget di sini. Sumpah saya merinding banget. Huh. Buat teman-teman semua yang Punya kelebihan di mata batinnya terbuka atau interakan keenamnya kebuka. Tolong bantu saya apa yang kalian lihat di sini. Saya mohon bantuannya. Meskipun ini record, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya bantu saya. Komen di kolom komentar. Kalau kalian melihat sesuatu ya gak tahu kenapa saya merinding banget di sini ini ada ruangan lagi ini ada lorong ya guys oh ini ini nyambung ke tempat yang sana tadi yang saya senter ya ini tempat apa sih gak tahu juga ya Ini kita mulai lagi ke lorong. Ini ada tali apa sih? Tapi sebenarnya, kalau misalkan saya perhatikan, mungkin enggak sih ada uh, tunawisma yang tinggal di sini, meskipun tempat ini terbengkalai. Ya, cukup ya, cuma sekedar berteduh atau memang tidur di sini. Karena tadi ada kasur Dan ini Kita lihat di sini ada kain juga Saya nggak tahu kain apa Saya nggak tahu ini kain apa Spray mulia Dan Ini ada ruangan kecil Saya nggak tahu ini tempat apa Ini luas banget teman-teman saya nggak tahu harus ngejelasinnya dari mana ke mana gitu ya, soalnya memang ini tuh nggak cukup untuk satu jam saya ada di sini dan menjelaskan ke ke kalian kalau misalkan tempat ini tuh ada apa aja dan kenapa terbengkalai. Ya. Saya mau menceritakan tentang hal mistis tapi saya nggak berani juga sih soalnya takut kalau misalkan yang saya omongin malah tiba-tiba muncul di depan saya atau di sekitaran saya ngedolan banget saya nanti setelah di luar aja kali ya atau dekat pintu masuk saya bakal cerita eh, tempat ini tempat apa ya nah ini kayaknya kita langsung keluar deh benar kayak ini ini pintu keluar kemisi banget guys. Ya. Ini pergi ke kamar mandi Masuk enggak ya? Kok saya takut banget ya. Ya itu seram banget sih. Ini ke samping ya. Nah di sini tuh banyak pohon, pohon pisang ini, ini Kayaknya tumbuh alami Atau memang ada yang tanam ya Tapi kayaknya untuk ukuran villa Atau misalkan bungalow, Villa atau apa ya bangunan seperti ini Di daerah kota Bandung Yang misalkan Tempatnya untuk dipakai Untuk belibur atau wisata Kurang Kenang aja gitu Kalau ada pohon pisang tapi kalau misalkan dia tumbuh alami banyak banget tuh. pohon pisang di sini. Oke, okay guys. Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan dan berlama-lama konten di sini. Oke, yeah, maaf ya. Maaf ya berisik banget motor. Oke, okay, uh, sebenarnya saya pengen masih pengen melanjutkan Mencari tahu ada apa di sini dan cerita apa yang terjadi di sini. Tapi ini lokasi tuh luas banget dan ini udah malam banget. Sedangkan saya besok harus kerja. Setuju nggak kalau misalkan next time atau minggu depan saya bakal balik lagi ke sini dan mencari tahu tentang cerita mistisnya bangunan ini. Mudah-mudahan kalian mau nunggu saya, dan videonya akan segera saya upload dan menyusul dengan part keduanya, ya. Oke, ya, segitu aja. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, share. Aduh, mau kekuasaan banget sih. Ini antara takut deg-degan, Saya jadi nggak sinkron banget, deh <tuh> Kayak gitu aja teman-teman ya Buat teman-teman semua terima kasih banyak Dukung terus channel saya See you next time Goodbye